Oh, jauh -jauh. Eh Imam masih main gak? enggak <tuk> 18 Pedon You kiss orang gila. Siapa yeah. siapa? Eh. Ninja ninja siapa nih? Wait wait wait wait. Tayo dulu, tayo dulu, tayo dulu. <laughs> Dia mau lagi, ya ada Imam. Dia udah tunggu dulu, Jul. ada orang ya Sama. eh ada julian anjir di sini Jumlah <laughs> Jumlah <laughs> Antaga di ninja dong si mama mana? si mama mana? siapa ini? kalau hode ya kak. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Hode. Bye, good morning. Bye. Apa? Lagunya kekencangan astaga. Bye ada Imam. Buta coklat nih yeah. Imam. Ya. Best game Bae, best game ya? Iya yeah. Nih! Dia yang minta guys, lucu ya biasanya aku yang aku yang nanya best kan Best mana? Aku mau live Loh? Aku lagi live! Ayo udah aku ga live deh, jangan lupa Iya ya ya, ya, aku off, aku off <laughs> Apa ya enggak anjir buat dia, ya. kesal saya Kamu mau live Bae? Nggak Tunggu, kan. tapi aneh ya Kamu mau live, tapi kamu nyalain kamera Berarti nah. Bae cuman ngeleinekin aku langsung, anjir geblek Capek ntar aku fc bay ya ya udah sih ini tuh takco imam kok nggak tahu ya aku ya sama dia halo bang kios bang kios lu kapan n m agus main gua ternama nane kiki kalian kau Bentar, Julian di Ninja dong. Kan, Barek Reki ya? lagi kemarin penuh mau add bang pengrafi, cok. Bentar, aku ambil HP lagi. Oke, kemarin kemarin ke lagi, gue tadi ya, Mau be fjord Mau be Apa? Apa? Nangis Mana nangis lol Aku ga bisa lihat ke aku lagi Ntar nanti deh Tunggu hp ku nyala Kecudahan ya? Hah? Gua lagi sakit sih Oh banyak mau istirahat sekarang? Sakau. Itu sama bae main GWSin dong Apa? GWSin dong drakor-drakor Terus <laughs> <coughs> <coughs> Astaga ya, Serius tiba-tiba Kayak gitu Bisa gitu ya GWS, kita bingung dia, gua bercanda apa beneran dia tuh? kalau kalau nanti ada yang mau aku kenapa, Dora? Dora. kenapa Dora? Nah. Dora? Ah, cium -cium buat asaga Ya coc, udah tahu, udah tahu. Eh, apa saluting? Dingin gue mau ngapain apa, coc? Pak, sumpah kawan, kawan. Pak. <h�> udah, <h> udah Pelanginya <tid> mana guys? Pelang. Biru kecoa udah nggak perawan, astagfirullah sih. Itu tuh yang maksud mereka nggak tahu benar ya. Astaga ya ampun ini masuk tiktok sih laki eh ah, uh. udah berawal, <laughs> <laughs> dari kapan dari lahir kali itu mana lagi ya guys oh iya, Judy, Judy, Judy, Judy. Saksinya, ya judi ya, judi makanya aku iri banget sih sebenarnya Oh my god uh. Eh ini end dulu ya, berarti menang N Mas Silver face lagi Eh, Mba berarti guys itu <tutuk> bilang apa si Dora, Mas Dora Mas Dora, PPP, BU Dora aja apa aja penting Apa tuh? Tentang jangan dibahas lagi Oh, apa nanti, oh di... nanti, nanti, eh, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, Germoomie tadi live-in berapa jam, Sugar? 1 jam 40 menit kayaknya. Sana bayaranku. Lah, kok bayang kita bayaran sih? Udah full kan?